Militer sangatlah penting bagi suatu negara. Kekuatan militer sendiri berfungsi untuk mempertahankan serta melindungi negara. Semua negara di dunia pastinya berlomba-lomba untuk terus memperkuat kekuatan militernya. Tapi ternyata ada juga loh negara dengan kekuatan militer terlemah di dunia. Penasaran negara mana saja? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Somalia Berbicara mengenai kekuatan militernya, Negara ini sebenarnya cukup mumpuni dalam hal tersebut. Namun kekuatan dari negara ini tidak bisa dibandingkan dengan negara besar lain. Diketahui negara ini hanya memiliki 12.000 personil aktif dan 24.000 personil cadangan. Jika dilihat dari alutsista atau alat utama sistem senjata daratnya, negara ini hanya memiliki 140 tank dan 430 kendaraan perang. Sayangnya alutsista udara dan lautnya begitu lemah bahkan tidak ada. Laos Laos tercatat hanya memiliki 30.000 pasukan tempur serta 100.000 cadangan. Untuk alutsista daratnya sendiri, negara ini hanya mempunyai 55 tank dan 185 kendaraan lapis baja. Jika melihat alutsista udara, Laos hanya memiliki 17 pesawat dan 14 helikopter pengangkut. Panama Diketahui bahwa negara ini memang tidak memiliki apapun yang diunggulkan dari militernya. Dilihat dari jumlah personil militer, Panama hanya memiliki sekitar 12.000 tentara. Dari alutsistanya negara ini juga tidak mempunyai banyak persenjataan, bahkan alutsista daratnya Panama hanya memiliki 65 kendaraan taktis. Selain itu Panama tidak memiliki kekuatan militer di laut dan udara. Republik Afrika Tengah Berbicara mengenai kekuatan militer, negara ini sangat lemah. Pasalnya negara ini hanya memiliki sekitar 4.500 personel dengan jumlah alutsista yang sangat sedikit, yaitu 4 tank dan dua helikopter saja. Bahkan Afrika Tengah tak memiliki alutsista laut loh. Bhutan. Berdasarkan data, Bhutan adalah negara paling lemah dari segi militernya. Bahkan negara ini berada di peringkat ke 138 dari 138 negara. Hal ini tentu berdasarkan dari sedikitnya jumlah alutsista yang dimiliki Butan. Diketahui masing-masing satuan militer hanya memiliki beberapa peralatan perang dengan total penduduk sekitar 750.000 jiwa dan Butan hanya memiliki 7.000 tentara aktif. Sementara itu Indonesia sendiri tercatat ada di posisi ke-16. Hal ini cukup membanggakan kita.